kini sekali-kali kodek juga nggak apa-apa cila oh. kan labuk ya atau pak dadang baru pak bangun nyawaku belum terkumpul kita kodek, ayo, pak kodek atau kita mulai nyanyi, -nyanyi dulu ini. ya nyanyi dulu deh siapa yang tahu lagu-lagu ini nih Selama di tangan Yesus, alam pelukannya dalam kedustan. dari negeri mulia damai selama di tangan Yesus selama di tangan Yes Aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, Aku bahagia. Itu dari Kidung Jumat nomor 388 itu. Ya, bait keduanya begini. Selamat di tangan Yesus, Aku tentram penuh. Selamat di tangan. Ye. Aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka cemas. Dan bimbang, kuasanya tak tetap. Duka cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Boda dan air mata akan segera lenyap. Boda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus. Aman pelukannya. Aman pelukannya. Dalam teduh kasihnya. Dalam teduh kasihnya. Aku bahagia, Aku bahagia. Baik yang ketiganya begini. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya ku percaya. Yesus Kekal Teguh. Padanya ku percaya, Yesus Kekal Teguh. Biar bertambah hati, ku menantikannya. Biar bertambah hati, Ku menantikannya, sampai harinya tiba, dan fajar mereka, sampai harinya tiba, dan fajar mereka, kembali <tuh> lagi ke, refren, ke refrennya selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya, aku bahagia. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini kembali di edisi 17 Agustus tahun 2021 kita bersama-sama akan ibadah sangat teduh bersama WAFM We Are For Murtadin. Kita sudah bersama-sama ya menyanyi satu lagu Selamat di Tangan Yesus. Boleh kami mintakan kepada Pak Dadang untuk membawa dalam doa pembukaan Pak Dadang. Silakan. nyalanya jelek kali. Langsung aja berdoa, Oke lah, Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa ya Bapak Ibu. Segala puji dan syukur pagi hari ini ini merindu untuk merenungkan firman ya Bapak. <yakkan> nah, haleluya. Itu adalah kepujian dari Pak Dadang dalam saat ya ini 2021, ya berkenan. kami semua berkenan merasakan hari ini ya Bapak dalam persekutuan kami satu dengan yang lain di saat teduh yang indah ini di mana kami kembali mengucapkan syukur semua anugerah keselamatan keselamatan dan kasih yang tak terhingga di dalam kehidupan kami masing-masing pribadi. Biarkanlah setiap mulut mengaku Engkaulah Tuhan yang benar, Tuhan yang memimpin kami sejauh ini sampai pada hari ini. Biarkan juga Tuhan kami selalu merenungkan firman-Mu, kami rindu untuk merenungkannya di pagi hari ini juga. Kami yakin dan percaya Bapak setiap kehidupan kami, selalu dipimpin oleh rohmu, rohmu yang kudus. Terlebih lagi juga nanti yang akan menyampaikan pemberitaan firmanmu, kiranya dia menyampaikan itu dengan kebenaran yang daripadamu. Berapi dia kekuatan dan kebijaksanaan supaya menyampaikan kebenaran yang daripadamu. Firmanmu, ya dan amin. Meyakinan percaya Bapak, di mana dua-tiga orang berkumpul di dalam namamu, engkau ada di tengah-tengah kami. Pergilah kami pada pagi hari ini juga, internet yang kuat, sinyal yang kuat, yang baik, sehingga dari awal ibadah kami sampai akhirnya berlangsung dengan baik. Kami berdoa di dalam nama putramu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita baca Yohanes 3 ya. Oke Yohanes 3 eh eh Yohanes mari Bapak Ibu Ayat 1 sampai 21 ya. Yohanes 3 Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Ya. Saya baca dulu adalah orang farisi yang bernama Nikodemus seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Silakan, Odek. Ayat yang ketiga dan keempat, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang keempat, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Padang. Padang bisa baca? Ayat kelima Pak Padang. Ayat, ah, ayat yang kelima ya. Shalom. 5 6. Ya. saya ayat yang kelima dan 6. Yesus menjawab dengan sungguh-sungguh, "Kuberi kepadamu bahwa kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan alam. Manusia hanya dapat menghasilkan hidup manusiawi, tetapi roh kudus memberikan hidup yang baru dari surga. Ya. Ibu Nela. Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertip kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ah, hari ada itu? Ya. Ayat, ya, ya. ayat 9 dan 10. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Iya, Pak Fred bisa baca? Kalau nggak bisa, saya 11 uh, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 12. 12. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang duniawi? Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal yang tentang hal sorgawi? Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Punela, deh. Ayat 15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. 16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan pereh hidup yang kekal. Hari. Ayat 17-18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. 18. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. ya 19. 19. 19. Mm -hmm. Silakan Pak. Hukuman mereka itu berdasarkan kenyataan bahwa terang dari surga datang ke dunia, tetapi mereka lebih mengasihi kegelapan daripada terang, sebab kelakuan mereka jahat. Ayat 20, mereka membenci terang yang datang dari surga itu, sebab mereka ingin berbuat dosa di dalam kegelapan. Mereka menjauhkan diri dari terang, karena mereka takut kalau, kalau dosa mereka akan tampak. Lalu mereka akan dijatuhi hukuman. Berapa sekarang? 21. 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam Allah, perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan Diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis. Ya, sampai di sini kita akan berdiam diri sejenak. Ya, nanti kita akan kembali. yang saya pasal 3 ayat 23 enggak ada pasal 3 ayat sepuluh enggak ada ya Ya, kita mulai saja ya Di Yohanes 3 Ayat 1 sampai 2 Harusnya tadi itu sampai 21 aja Satu perikop Di ayat di perikop ini Ada banyak sekali yang bisa kita gali ya Dari ayat-ayat itu Tapi saya mau ambil di ayatnya yang ke-16 Ini ayat yang sangat terkenal Bahkan kayaknya setiap orang Kristen Hafal dengan ayat ini ya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaduniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat ini ada beberapa hal yang bisa kita gali. Pertama adalah Tuhan begitu mengasihi kita. Ya, kalau kita melihat siapa kita, uh, sebenarnya kita tidak layak. Kita tidak layak, tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Coba kita lihat setiap kita. Kita lihat uh, hidup kita di masa lalu, seperti apakah kita ini? Ya Kita hidup di dunia yang gelap. ya Kita hidup suka-suka kita. Uh, hidup dikuasai oleh dosa hidup dikuasai oleh kedagingan rupa-rupa keinginan penyakit hati ada di dalam diri kita tetapi Tuhan begitu mengasihi kita dia tidak mau kita umat ciptaannya itu binasa ya kalau teman-teman yang sudah lahir sejak kecil sudah Kristen Mungkin itu menjadi Kristen itu udah biasa. Ya, tetapi kita yang punya background dari Islam menjadi orang percaya itu bukan perkara mudah. Ya. Kadang-kadang heran, kok bisa ya? Kita, kita tidak tahu siapa Tuhannya orang Kristen. Kita tidak mengerti tentang kekristenan. Ya. Yang kita tahu Orang Kristen itu Tuhannya ada tiga, jadi kita sulit untuk menerima Tuhannya orang Kristen. Tetapi karena Tuhan yang begitu besar kasihnya kepada kita, maka kita yang dulu hidup di dalam gelap, kita ditarik, kita ditarik untuk masuk ke dalam terang Tuhan, sehingga kita bisa melihat bedanya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tidak ada hanya Tuhan yang ternak hanya uh, hanya namanya aja Tuhan orang menyebutnya Tuhan tapi kita tidak pernah merasakan Tuhan yang hidup nah di dalam Kristus kita mengalami Tuhan yang hidup <tuh> dia datang kepada kita kita yang tidak mengerti kita dibuatnya mengerti ya itu pertama yaitu karena kasih, karena kasihnya ya, sehingga ia, nah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dia pemilik dunia ini, tapi kenapa dia mau datang dalam hidup kita? ya Karena, karena begitu besar kasihnya dan kita harus bersyukur. Oleh karena kasihnya. Kita mungkin tidak pernah menduga kok bisa ya kita menjadi Kristen gitu. Kita sungguh. Kalau buat saya pribadi, Yesus adalah hadiah terbesar dalam hidup saya. Di luar Yesus yang ada hanya galau. yang Di luar Yesus yang ada hanya rupa-rupa penyakit hati. Ya dikuasa, kita melakukan dosa tapi kita tidak merasa dosa. Itu yang dilakukan oleh orang di luar Yesus. Tetapi di dalam Yesus, sekecil apapun kesalahan yang kita lakukan, kita kita merasakan itu adalah dosa. Dan kita guru buru mengatakan, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya Tuhan. Sungguh kita merasakan Tuhan yang hidup. Lalu dikatakan di sini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bayangkan kalau seandainya Yesus tidak datang dalam hidup kita, huh, dulu kita mengatakan kamu percaya masuk surga nanti, e, nggak tahu ya, ya insya Allah gitu doang kita mengatakannya. Kita nggak punya keyakinan tentang hidup kekal. Ya, yang kita yakini adalah, ya paling nanti aku masuk neraka dulu sekian sekian tahun, setelah itu baru nanti kita ke surga. Kita udah bonyok, kita udah babak belur, mana bisa? Ya, karena ternyata, well, Yesus memberikan kita sebuah kepastian, sebuah kepastian. Ya, Bu di dalam Dia ada keselamatan. Di dalam dia ada harapan. Dan di dalam dia harapan itu nyata. Yaitu bahwa kita tidak binasa tetapi melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu pertama ya tentang kasih. Yang kedua yang bisa saya gali dari ayat 16 ini adalah Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Raja di atas segala raja, ya dia begitu agung, dia begitu mulia, tetapi dia rendah hati, ini yang yang kita harus belajar. Betapa tidak mudahnya kita untuk hidup, untuk rendah hati, yang ada di dalam diri kita ini hanya ego, emosi, gampang kesal, gampang marah, ya. Susah mengampuni. Ya mungkin kita yang sudah lahir baru, saya merasakan sekali, saya lebih mudah memaafkan orang. Tetapi untuk bisa bersikap rendah hati, ternyata tidak mudah. Mari kita belajar tentang rendah hati ini kepada yang sudah diberikan oleh. Yesus adalah contoh yang sangat nyata tentang rendah hati itu, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau datang ke dunia ini. Ya, ada di tengah-tengah oh, manusia, di Israel saat itu. Ya, dia kadang dihina, ya, diolok-olok oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tetapi, mari kita belajar rendah hati. Mari kita belajar untuk tidak mudah meremehkan orang, tidak mudah merendahkan orang. Tetapi mari kita seperti kita di dalam grup ya kita kita berada di, di berbagai grup. Nah, di sana ada teman-teman kita dengan berbagai background, dengan berbagai apa namanya gereja yang berbeda kadang-kadang ego muncul, tetapi jika kita mau saling merendahkan diri ya kita rendah hati maka tidak akan terjadi gesekan-gesekan itu. Ya, kita saling saling mengajar ya, yang bisa mengajar yang tidak bisa, yang punya pengetahuan berbagi kepada yang kurang pengetahuannya. Saya banyak belajar dari teman-teman di grup. Saya belajar dari dari David yang mengerti tentang Yudaisme, saya belajar dari banyak, dari teman-teman banyak. Saya belajar sekali dari mereka. Pengetahuannya luar biasa ya, teman-teman kita luar biasa. Mereka bukan background mereka, bukan bukan orang-orang Islam, tapi pengetahuan mereka tentang Islamologi luar biasa. Saya belajar dari mereka. Saya belajar dari Om Bram banyak, belajar dari Linsi, belajar dari teman-teman. Dari kita rendah hati, kita tidak kita tidak perlu merasa ah gue paling pintar, gue paling benar, tidak perlu karena Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang sombong itu eh, apa ya hanya bisa membuat kekacauan. Kita pintar tapi kita tidak rendah hati maka yang ada hanya kekacauan. Orang pintar tapi tidak rendah hati, tidak punya karakter yang takut akan Tuhan, maka dia bisa melakukan korupsi. Ya, kita di hidupnya bisa bersuka-suka saja. Ya. Jadi itu yang yang saya pelajari di ayat 16. Pertama adalah tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Dan dampaknya adalah kita bisa mengasihi orang lain. Kita tidak Gampang memandang rendah orang lain ya Mau dia orang kaya Orang miskin Kita kita mudah berempati Dan yang kedua adalah tentang rendah hati Kalau kita rendah hati Maka hidup kita damai Orang-orang di sekitar kita Juga akan merasakan damai Yang ada di dalam diri kita Itu dari saya uh, Mungkin teman-teman yang lain Masih banyak ayat-ayat yang bisa digali Silahkan Lakukan kodek. Ya shalom teman-teman. Saya mau membagikan kodek. Bisa tampilin di layar nggak ya di Windows Oh mau ditampilin di, di layar? Iya. Oke. Okay. Biar kita. Bisa. Berapa hari? Baca sama-sama Ya, nggak apa-apa itu Oh, kekecilan ya kalau satu perikop ya Oke okay. Jadi eh, Memang apa ben benar yang dikatakan Ini eh, oleh Maya Bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita Karena ini Yohanes 3 ini eh, 3 ayat 16 ini memang terkenal Karena begitu besar eh, Kasih Allah akan dunia ini Sehingga Allah lah Yang telah memberikan anaknya. Jadi pencipta kita memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah lah yang menjamin kehidupan kekal dengan kita, kepada kita, orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus anak Allah. Ini inisiatif dari Allah sendiri bukan uh, karang-karangan dari kita manusia atau pemuka-pemuka uh, agama, bukan. Dari Allah sendiri berinisiatif mengembalikan kehidupan kekal kepada kita agar kita yang percaya ini selamat dari amarahnya. Nah, ini uh, seperti ulangan 22, kepadamu ku, ber, uh, ku berhadapkan, kepada orang orang Israel, Tuhan berkata, kepadamu ku berhadapkan berkat dan kutuk. Berkatnya ini, kutuknya ini gitu loh. Tapi itu semua masih duniawi karena berkatnya adalah kelimpahan hidup, kutuknya adalah kesusahan hidup. Tetapi dengan Yohanes uh, 3 ayat 16 ini Allah sendiri mengatakan uh, berkatnya adalah kehidupan kekal, kutuknya adalah kamu ketimpa amarah Tuhan gitu loh. Itu ada di ayat terakhir dari pasal 3 ini. Bisa kita ke ayat terakhir Ayat 21 Enggak, Bukan, ayat terakhir dari pasal 3, oh, 36. 36 Barang oh. siapa percaya kepada anak Ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak Ia tidak akan melihat hidup Melainkan murka Allah tetap di atasnya Benar, jadi itu murka Allah tetap di atasnya Jadi kita sebenarnya Tuhan memberikan pilihan ini nggak pakai jalan tengah nggak pakai abu-abu uh, gitu loh. Kamu percaya Tuhan Yesus, kamu hidup kekal. Aku memberikan kepada kamu hidup kekal. Kamu tidak percaya Tuhan Yesus, kamu pasti mati. Kamu pasti kena uh, tumpahan amarah Allah yang besar gitu loh. Karena keperbuatan perbuatan manusia di dunia ini. Nah itu yang yang apa yang diberikan kepada kita adalah pilihan seperti itu. Oleh karena itu, um, marilah kita um, menetapkan hati, membulatkan hati dengan tekad yang bulat, hati yang bulat, pikiran yang bulat untuk terus bertahan dengan dengan iman kepada Yesus itu yang yang ingin saya sampaikan. Nah, hal yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah kehidupan orang Kristen itu proses, proses sampai kita meninggal di dunia ini sakit sampai kita mati gitu loh. Itu proses, proses yang besar. Karena itu eh, kalau ingin tahu prosesnya mungkin eh, kita buka di eh, apa? Surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. 1 Yohanes maksudnya. Surat 1 Yohanes 2 1 Yohanes Surat 1 Yohanes pasal 2. Pasal 2 <coughs> Ayat. ayat 11. Ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya oh, ia berada sorry, di dalam Eh uh, tentang 1 tentang. Yohanes 2 ayat 12. 12. 12. 12 13 Aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. 13 Aku menulis kepadamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada di, dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya, inilah yang saya maksud proses. Jadi uh, pada saat kita bertobat, ini uh, Rasul Yohanes uh, mengatakan, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Jadi pada saat kita percaya Tuhan Yesus, itu Pertama yang dilakukan Allah adalah mengampuni semua dosa-dosa kita. Oleh karena itu, begitu kita berubah, berubah dari yang kegelapan menuju terang, kita tuh berproses supaya kita semakin terang, semakin terang. Semakin terang, semakin terang, semakin terang, sampai rembang tengah hari, sampai terangnya bercahaya terang gitu loh. Nah, itu, itu berproses. Karena di ayat berikutnya, aku menulis kepada kamu, hai Bapak-Bapak, karena kamu telah mengenal dia. Proses berikutnya adalah berusaha mengenal Allah kita sendiri. Jadi, kalau membaca Alkitab, coba cari karakter Tuhan. Coba cari karakter Allah. gitu loh. Kita akan tahu Allah tuh marah karena ini. Allah tuh apa mengambil keputusan karena itu. Dan Allah tuh bersuka cita karena ini. Gitu loh Allah itu senang karena ini gitu loh. Lama-lama kita akan mulai mengerti gitu apa yang disukai dan tidak disukai Tuhan gitu loh. Semuanya itu ada di Alkitab, di Perjanjian Lama ada, di Perjanjian Baru ada, begitu. Jadi jangan bingung dengan angin-angin pengajaran, tapi kenalilah Tuhan kita, itu penting. Yang ada pada mulanya dan aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, inilah yang yang kita sudah belajar kemarin dari satu uh, uh, saat dipersembahkan mengenai hukum-hukum uh, Tuhan gitu, hukum-hukum Tuhan itu hukum Taurat itu inisiatif dari Allah, inisiatif dari Tuhan kita. Dia mengajarkan keadilan kepada kita, karena keadilan tidak akan pernah muncul dari manusia karena sifat manusia itu serakah, pengennya yang lebih banyak dari saudaranya gitu kan, sifatnya egois, kalau uh, udah dapat sesuatu inginnya disimpan buat diri sendiri, enggak mau dibagi-bagi, gitu ya. Tapi kalau sama Tuhan, Tuhan bicara, ya kamu bagi, gitu loh. Perhatikan saudara-saudara kamu, gitu loh. Jangan serakah juga, gitu. Ada hukum keadilannya, jangan mentang-mentang kamu kuat, kamu menindas yang lemah, gitu. Seperti itu. Jadi Tuhanlah sumber keadilan. Oleh karena itu, nanti pada akhir zaman, semuanya akan dihadapkan kepada tahta keadilan Tuhan, gitu. Nah, karena sifat Tuhan sendiri adalah adil, gitu. Tapi di hadapan Tuhan tuh ada belas kasihan, ada kasih sayang, gitu. Nah, itulah kombinasi yang kita kalau dipikirin sulit. Tapi kalau kita kita uh, jalani, ya begitu. Tuhan tuh adil, tapi punya belas kasihan dan punya kasih sayang. Contohnya dalam Yohanes 3 tadi. Kalau kita kembali ke Yohanes 3, kan uh, Tuhan kasih tahu itunya. Uh, Uh, apa bahwa begitu besar kasih Allah sehingga akhirnya apa ya dosa kamu diampuni begitu kamu percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Lalu lebih daripada pengampunan apa? Lebih daripada pengampunan adalah hidup kekal. Herannya kalimatnya sederhana, hidup kekal. Tetapi di dalam hidup kekal itu adalah perkataan bungkus kado yang besar. Karena di dalam hidup kekal itu ada berkat-berkat melimpah. gitu. Jadi itulah berkat kehidupan yang melimpah ruah dari Tuhan dengan eh, satu kata kunci saja, hidup kekal. gitu. Loh. Dan itu yang ditawarkan kepada kita yang mau percaya. Nah, kebalikannya kalau kita menolak Tuhan dan meninggalkan Tuhan, itu kena kena kutuk, gitu loh pasti terlempar keluar lalu curahan amarah Tuhan itu cuma Allah curahan amarah Allah itu akan menimpa kita itu dan itu uh, terpisah dari Allah itu berarti kita tidak akan memiliki hidup seperti yang di yang penuh berkat yang disiapkan bagi kita nah ini yang menarik adalah kita harus sadar bahwa iman kita itu punya masa depan Iman kita punya punya jangkar yang teguh di dalam Yesus. Ini yang tidak dimiliki oleh uh, yang di luar kekristana. Tidak ada yang berani mengatakan masa depan imanmu itu seperti apa. Cuma Tuhan kita yang mengatakan, kamu percaya kepadaku, aku akan memberikan kamu hidup kekal. Itulah masa depan kita. Itulah keyakinan yang teguh. Itulah. Jadi mari kita percaya semakin mendekat kepada Tuhan dan berusaha bertahan di dalam iman apapun yang menimpa kita itu teman-teman ya. silakan yang lain itu di ayatnya yang 17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi nah ini Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Jadi dia. Eh, apa namanya. Yuk kita belajar dari dari Tuhan Yesus ini. Ketika eh, perempuan. Eh, didapati perempuan eh, itu berbuat. Apa namanya. Yang orang-orang Yahudi membawa seorang perempuan di hadapan Yesus. Yesus tidak menghakimi dia. ya. Yesus tidak menghakimi. Tetapi. Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Nah, kita juga harus belajar. Nih kita kita seringkali sebagai manusia ya, sangat mudah menghakimi. Ah, itu orang tuh kayak gini gini gini, si ini gini gini gini, tuh apaan sih itu pakai bajunya kayak gitu. Semua dilihatnya, semua dinilainya, semua dihakiminya, ya, semua dilihat. Tentang kejelekan orang, kayaknya kita sangat sempurna dalam menilai. Ya, kita tidak melihat diri kita sendiri. Oh, kita juga orang berdosa. Kita melakukan kesalahan. Kita punya kejelekan, kita punya kekurangan. Karena itu, mari kita belajar untuk tidak menghakimi. Nah, eh, tentang menghakimi ini, saya sangat belajar sekali di, di gereja saya. Ya, di gereja saya, saya... Eh, belajar sekali dari uh, dari teman-teman saya ya. Mungkin karena orang-orang internasional, orang dunia internasional itu, orang-orang bule, orang uh, international people gitu ya, tidak mudah mereka untuk uh, menilai orang ya. You are free to do anything ya. That's your business gitu. Uh, tetapi yang yang saya suka dari mereka itu they always smile ya kepada orang yang ditemuinya itu senyum itu kelihatannya sepele ya teman-teman, tapi ketika orang tersenyum kepada kita itu bikin kita nyaman, bikin kita nyaman. Saya ingat pertama kali saya datang ke gereja itu orang-orang bule di di sebelah saya dia menyapa saya Good morning, how are you today gitu. Itu rasanya kita berharga banget gitu ya. Saya masih ingat itu kita kita disapa. Karena di gereja sebelumnya saya pernah be Empat tahun saya bergerja di gereja itu, nggak kenal satu orang pun, nggak pernah saya bercakap-cakap dengan orang itu. Nggak ada, karena gereja tidak memberikan kesempatan kepada jemaat untuk saling mengenal, misalnya melalui kegiatan-kegiatan ini, kegiatan itu, kita mungkin ada banyak apa pelayan pelayanan nah di gereja saya yang yang sekarang ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan bisa bisa berpartisipasi nah disitu saya belajar dari mereka betapa mereka perhatian sekali kepada anak-anak Indonesia gitu saya saya salut dengan gereja saya mereka eh, karena pendetanya sangat sangat peduli kepada anak-anak Indonesia belajar untuk tidak menghakimi karena ternyata kita ini sangat mudah menghakimi. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi tetapi menyelamatkan. Ya itu tambahan dari saya. Wah udah jam lima rupanya kode, nggak berasa ternyata. Di mana? Mungkin ada yang mau menambahkan Silahkan. Apa apa enak ini? Iya saya mau sharing. Saya mau sharing. Saya mau sharing. ya. Saya tertarik tadi di Yunus tiga kata apa anak yang anak yang tunggal, nah kata anak yang tunggal eh, ini sering sekali disalahpahami oleh oleh uh, saudara-saudara Muslim bahwa oh orang Kristen itu anaknya Allahnya beranak, padahal dalam iman Kristen eh, itu adalah anak secara biologis kalau kita dengar perkataan ada tuh siapa kalau Allah beranak siapa bedanya? Dalam iman Kristen tidak pernah dipahami anak Allah secara biologis tidak pernah sama sekali. Nah, jadi karena umat mereka alhasil pada karena anak-anak itu bapak mana anak itu tidak selalu dimanipulasi biologis contohnya anak anak kunci siapa bapaknya kunci anak bangsa siapa ibunya bangsa kan tidak ada, ada toh dalam Quran sendiri itu disebutkan ibnu sabil anak jalanan lo. siapa bapaknya bapaknya jalanan tidak ada artinya artinya alah, ibnu sabil itu pengembara nah makna sebenarnya makna anak yang tunggal itu apa sih bapaknya mana anak itu tunggal itu merujuk pada kepra ke Yesus bagi firman Allah. Kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 eh pa pa eh ana Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi iman Kristen percaya hal itu satu. kalau kita tahu dia skema apa sema pengakuan pengakuan Israel, sema Israel Adonai Elohim Adonai ya. Negara orang Israel Allah kita itu hwa salah. Satu dalam diri Allah yang satu itu ada Roh dan Firman ada Roh dan Firman kalau kita lihat di kejadian satu ayat satu apa pada mulanya alam menciptakan langit dan bumi benar kata belajar bahasa Ibrani apa berisi bara Elohim nah Elohim itu kan jamak tapi kata karasinya bara bar kata kerja tunggal jadi dalam diri Allah itu ada Firman dan Roh Firman yang turun ke dunia jadi manusia menjadi manusia, jadi daging. kalau kita lihat di Yohanes ya Firman itu apa? Pada mulai Firman bersama-sama tanah dan itu Firman itu menjadi daging. Jadi Firman itu yang menjadi daging. Firman itu menjadi daging dalam Yesus Kristus. Kalau orang-orang bilang kan, oh Yesus itu sepenuhnya Firman, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya sepurnya manusia. 100% Allah, 100% manusia. Nah sebenarnya kalau, kalau bilang 100% kan kurang, apa, kurang tepat ya, matematika ya. Jadi Uh, seperti apa, Yesus sepenuhnya sepenuhnya Allah itu merujuk pada keberadaannya sebagai Firman Allah dan 100% manusia merujuk pada inkarnasinya sebagai manusia jadi ada, ada, uh, kalau mau paralel seperti ini misalnya paralel kita paralel ya apa -apa. dalam Islam itu percaya bahwa Firman itu musul uh, musul ke dunia jadi apa jadi kitab kan yang bawa yang bawa Nabi Muhammad jadi jadi kitab Quran orang-orang bisa -orang percaya bahwa Quran itu firman Allah, kekal. Pertanyaannya gini, kalau, apa, kalau misalnya, uh, bisa tanya kan, oh, kalau misalnya apa ini, apa Quran firman Allah ya betul, firman Allah dalam bentuk tulisan kan? Jadi firman Nuzul yang bawa Muhammad dalam bentuk kitab tulisan. Sekarang pertanyaannya gini, kitab ini, kertas itu bisa sobek Oh bisa, bisa rusak nggak? Bisa, bisa terbakar bisa, bisa karena itu wujud wujud, wujud wujud perwujudan dari dari firman Allah kekal jadi tulisan, bisa terbaca tapi tanya apakah firman yang di dalam itu bisa rusak? Oh, nggak bisa loh nggak bisa loh kan kemanakah dibalik dibalik perwujudan kertas itu enggak bisa tidak rusak nah kalau dari iman Kristen firman itu turun ke dunia jadi manusia yang lewat Maria lihat Maria jadi Yesus jadi ya Ivirman mana? disebut Firman Allah yang hidup. itu Jadi, para ledis orang Kristen tuh menyembah satu Allah. So, kalau kita lihat semua puji-pujian, jadi apa? Paham, hormat bagi anak bapa, hormat bagi anaknya, bagi Ketiga yang esa. Jadi kita tidak menyembah tiga Allah, tidak. Ini orang Kristen menyembah satu Allah. Jadi trinitas bukan bicara soal keberapan Allah kan, tapi kebagian gimana Allah. Allah yang perlu kasih Allah. dan tidak ada itu ada Roh dan Firman. Firman itu menjadi manusia. Jadi itu yang sering dipahami, sering salah dipahami oleh teman-teman kita Muslim. Jadi kalau misalnya mereka kalau mereka menyebut ada satu ayat Quran yang bilang Kulo Awuhat kalau dalam jati walam Jadi Allah itu tidak berada di tidak beranakan. Kalau kita kalau orang-orang Kristen di Arab dengar itu, ya dia ya, ya, ya, ya masalah. Masalah. kata kata, kata wala, disiwa, artinya anak biologis. Anak hubungan suami istri nah, iman Kristen tidak pernah, tidak pernah sama sekali kita mau lihat dari dunia -dunia dulu sampai sekarang. pernah kita, oh, Yesus apa? Yesus, anak kawalah kawin, punya tidak pernah, pernah. Tidak pernah. Tidak ada tidak ada iman kristian. Tidak ada iman yang seperti itu. Dulu memang ada aliran Kristen di di juga Arab. Itu namanya called, uh, ekologisma itu menganggap bahwa Allah, Maria dan Yesus itu keluarga. Nah, itu bukan Kristen itu, itu bidat. Bidat, bidat. itu bidat itu tidak lambang gitu ya. Adanya di di di di Arab itu mungkin yang tercap cer sama Al-Qur'an karena menganggap bahwa oh, keluarga hal akhir jadi mereka tuh jadi orang Kristen menyembah menyembah menyembah tiga Maria Ya, apa, apa sama Yesus pada itu bukan bukan bukan Kristen jadi Sat, aliran sesat lah namanya uh, Marianism atau Kolibrianism seperti itu. jadi uh, tanya, apa tegas di dalam format baptisan pun sama atau, kalau kalau mereka dalam nama Bapak Anak Roh Kudus kalau kita lihat dalam bahasa Yunani juga kata-kata Onoma itu dalam satu nama bukan bukan Onomati banyak nama bukan satu nama, jadi kata katakan saja bahasa -kata dalam nama itu jelas kalau dari bahasa Yunani satu nama Bapa Agung. Jadi jelas iman Kristen kita percaya satu Allah, Allah yang satu. Dan itu Allah dari Firman Bapa Firman itu yang jadi manusia, yang Firman itu jadi manusia. kita tidak bisa lihat Allah. Benar tadi Ibu, apa bu bilang uh, itu apa? bener itu inisiatif Allah, karena manusia dengan kekuatan itu tidak bakal bisa mencumpai Allah, tidak bakal bisa. Hanya kasih Allah yang sanggup bisa nolong kita. Hanya Allah yang sanggup menolong kita. Kita manusia terbatas. Kita butuh penolong yang tidak terbatas. Itu Yesus Kristus yang maupun dikalahkan. Ya mungkin dia yang bisa saya sharingkan dengan asyiktonisme bagi ini. Ya, silakan Kodek. Hmm. Udah jam 0 lewat, silakan. Oh ya, hmm. boleh Sampai. boleh satu menit ya boleh satu menit ya saya saya. saya sekali lagi, ya terima kasih saya sekali lagi mau menegaskan kepada teman-teman di di baik di sini maupun yang akan mendengarkan uh, siaran ini bahwa dari Allah itu menawarkan kehidupan kekal kepada manusia ini inisiatif dari Allah untuk kembali ke surga untuk kembali kepada kehidupan di zaman Adam. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, ini inisiatif Allah, ditawarkan kepada manusia tetapi dengan syarat hanya melalui Yesus. Karena nyawa diganti nyawa, gitu. nyawa Adam yang jatuh ke dalam dosa diganti dengan nyawa yang bersih dari dosa. Itu adalah Yesus korbannya. Gitu. Nah oleh karena itu mari kita mendekat menguatkan diri kepada Allah, kuatkan hati, kuatkan iman, teguhkan diri untuk mau menerima dan tidak berkeras kepala untuk menolak perkabaran kabar baik ini. gitu Karena Tuhan sudah mau menghapus semua dosa kita, kesalahan kita. Begitu. Terima kasih. Hanya melalui Yesus. Terima ya, kasih. Di ayat di Yohanes 3 ini, ini dari tadi kita baru bahas satu ayat ya, ayat 16 ya, di banyak sekali yang bisa kita gali. Belum, belum di ayat-ayat yang lainnya. Nanti, mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Uh, ya, silakan kodek. Oke, terima kasih ya Bapak, Ibu dan Saudari yang dikasi Tuhan di saat teduh edisi Selasa 17 Agustus ini tahun 2021 oh, iya. bertepatan Betul. juga ya hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke 76. Ya luar biasa hari ini. Terima kasih. Terima menyampaikan Uh, siap satu siap lagu, nanti satu lagu saya nyanyi Terus nanti doa firman Tuhan Merespon firman Tuhan Saya minta, kami mintakan kesediaan Pak Hari ya Nanti berkat Tuhan disampaikan oleh Pak Dadang Dadang Oke Saya nyanyi satu lagu ya Bapak Ibu Kudaki Kijal mulia Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh Tuhan, mantapkan langkahku. Silakan, Bung Hari. Ya, terima kasih, Bapak di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak di surga. Terima kasih atas karuniamu yang sangat besar kepada kami. Tuhani, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu. Engkau mau mengorbankan diriku bagi eh, penebusan nyawa kami? Kehidupan yang tak berdosa, tak bersalah Tuhan berikan kepada kami supaya kami ditebus nyawa, ganti nyawa, supaya Tuhan memberikan bisa memberikan kepada kami kehidupan yang kekal Terima kasih ya Bapak di surga, ini, ini, ini, ini inisiatif dari Tuhan, dari surga diberikan kepada manusia, ditawarkan kepada manusia, ditawarkan kepada semua orang dan ditawarkan kepada semua orang di segala zaman Tuhan terima kasih atas kebaikan-Mu, Engkau menghapus semua dosa-dosa kami oleh karena pengorbanan anakmu Pengorbanan darah yang mahal Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus Selama-lamanya kami adalah milikmu Terima kasih Tuhan jagai kami Atas karuniamu Supaya kami mendapatkannya sampai hari terakhir Kami berhasil melaluinya Terima kasih ya Tuhan Yesus Jagai kami semua Amin Amin Terima kasih Pemaya Dada Terima berkat Tuhan dari hambaNya pendeta apa Pak Dadang ya silakan Pak Dadang sampaikan berkat Tuhan. Di unmute Pak Dadang di unmute. Dibuka Pak Dadang. Buka dulu Pak Dadang maaf maaf miknya. Mari kita akan sama-sama mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Kitab Yesus Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyebut kita yang kedua. Mari kita semua yang percaya katakan. Amin. Amin. amin. amin. amin. Terima kasih. amin.